Terima kasih, ayari halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya bencka official oke okay guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik master lagi guys ya nah oke okay. jadi sebelum lanjut kalian bisa dukung channel ini dulu dengan cara like subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan lagi video menarik lagi dari channel ini ya guys ya oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama oke okay guys, lanjut langsung ke preset yang kedua oke okay guys, lanjut ke preset yang ketiga Oke, okay, lanjut ke berita yang keempat. Aku tak merendahi kan kamu si paling oki. Oke, lanjut ke berita yang kelima. Sing kuat nopo <SILENCIO> sone, wong sing dilatih lambungi, kok sing diserang hatine? oke lanjut ke preset yang keenam. 6 awan poso rasa ngerbu kue lemong konco oke lanjut ke preset yang ke-7 rai panci gula stek, bidadari yoga telitoriri <lacht> oh kebeseng <lacht> Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-8. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11. pacar di pacarnya lagi Pajar ini. Oke okay, lanjut ke preset yang ke 12 belas. ganteng di Doni ganteng. Oke okay guys lanjut ke preset yang 13 Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-14. oke okay selanjutnya ke preset yang ke berapa ini ya ke 15 <SILENGALAN> Oke okay, guys, selanjut ke preset yang ke-16 Oke okay, guys, selanjut ke preset terakhir yaitu ke-17